Nabi saya itu gak kawin, akhirnya nanti anak. Gak kawin, akhirnya nanti. Terus kusuir raka, kusur. Oh raf digasan gak urukin, gue tuh. Oh nabi. Terkenal ayo nanti tabok bikinnya kanan, dike no. Nabi Muhammad garwane kan, garwane kan ada. di depan umum nabi ini sering dar di depan umum. Menurut tamu beda. Senengan nabi nggak tahu ada. Nabi Isa terkenal tukang tirakat. Nate turu sak urine-urine ora tau ngangge bantal, nek bantal lan pisan watu dielingno pengera. Kuwi <sukur> <ganti> jare <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> oh, seneng aku kok dicibanaran bareng. Dina bisa ku. Uzewa. Abraham Bolton. So adru yo sing enak. Kawane wayu-wayu. Nak dare sing enak senengane dhahar dhira asatik napa? Eh, Saking napa. Nabi Muhammad seneng kenal tasawuf sing ahli miskinan, wong miskinan wong ora kabeh Nabi senengane dar Biar apa? satu Orang kayak gue kecolok sugawe cek tempe Nabi kecolok melarap ada daging cek Daging nama Ini cerita Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad Derajatnya itu jauh di atas Nabi Isa Kenapa? Karena ada pembanting tadi Dengan sifat Isa yang gak punya istri Punya anak malah mirip Tuhan dengan sifat Nabi Muhammad yang punya istri punya anak sama sekali gak mirip sama Tuhan. Sihgar Rasulullah aman di Tuhan kan? Isa gak aman. Mulane karena Isa Nabi Muhammad kejutkan. Hm, bener aku tahu aman gak di pangeranmu. Kue gak aman. Khusyuk. Nah, Mulane Sufi itu masalah. lah. Mulane umatnya Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam. orang paling kultus paling iman paling takdem Nabi Muhammad. Tapi umat kabel lima ulamae malah nggak jadwal lah nabi 2 al-ahrod, al-tesaizya. 2 sisi manusia yuk, kawin yuk radil 2, kadang yang diutang, macam ini. Nabi kagau utang nanti kagutut diutang, baung ya udhibis. Kalo nabi nanti bener gadas di narkotong nonton istrinya ya 30 sok, utang uung ya udhibis, uung ya udhibis minta jaminan, harus ada jaminan mat. Ini dipercaya langit sosok Rewa cara umat. Aku ora percaya kowe. Nabi 3i baju rompi. Justru itu mengangkat derajat dia. Semuanya bahwa memastikan melihat Nabi punya istri, punya anak, punya cucu, makan, jelas dia manusia. Tidak tuh. Isa gara-gara seperti itu. Sudah artinya kadang kita ini hanya halunisasi ya karena kita uang kusuk bayang lo ngapain uang rakawin, naomongan hati-hati, justru akhirnya uang kultus kue berlebihan, nak berlebihan kultus terus itu salah pasalah dino, enak eh, uang kaya aku biasa, kadang miso barang macam-macam, nak salah rapati dino, dan aku terlalu kusuk pasalah pun, itu sirine mukobala, sirine kena aku nabi sing tor kawin. Jadi putro, dibutuh kok Luis Abdul dibang Nabi Isa seng tirakat. Gara-gara justru dengan tirakat berlebihan malah Isa keserempet darah nih. bom, mau klo bayang dona Nabi Isa kok kawin kok dia anak. Umatilah orang arah putus nganti kaujak Naboh. Seperti itu kok jelas Pangeran Lam Jalid. Saya kini Nabi yula Kok gak ada putro, gak ada put. Pangeran Nabi gak ada mengenai Nabi itu aman. mengenai Nabi ini sering syafa pas dahar. Pas dahar itu Nabi syafa, Itu sirkata ulama, sirinya napa kok Nabi itu pas dahar muka syafa, Nabi itu ngerti alam al Allah ala seringnya pas dahar. Ketika ulama-ulama, justru itu Nabi sedang memerankan ubudiah yang luar biasa. Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan. Maka beliau jadi Nabi harus menunjukkan kalau dia benar-benar tidak Tuhan. Caranya adalah menampakkan al-arot al-basah. Kita umi mikir gue gue kira rata terang no mestiluwe serak sing luwe khusu. paham minta maksud? Pah. Hmm. Ya? Hmm. Naya melani ngaji. Jadi oh jodat di fakih, oh jodat di sufri. Nak salah siapa? Mugo kaya salah si tong. Di paring milah. Milah fakih apa milah sufri? Amohe bila suka dan bosan marah eleng-eleng, tetes, tetes kulo waupatwa, gitu, tetes halal be haram, itu tuah halal, halal beh haram, itu tuah halal, jadi misalnya duit harus liwat lontel, liwat copet, itu agak banyak mutan nacis, ya agak banyak mutan nacis itu orang nacis tapi kena Najis artinya kena sisu Nah, ya mau misalnya ana wong selikoh. Dhuwit pertama kan kok hasil adol gabah. Bareng dhinggo urip apa nandra ngono duitmu. <laughs> adol nang solar rata selikoh, ora gelem. Terus terus bareng kenek uang maksiat, Allah. Oh, Mutanasis. Tapi kan duitnya iki asal halal, yo thahir, yo halal. jadi cara kula niku tuh halal. Ya Tuhan, Allah, Tuhan jadi Neng dunia itu Tuhan Allah. Lalu mana saja Neng itu? itu? Tuhan, melalui tambahan kudu ngaji barokai diskusi ini, Imam Syafi'i, Mbak Sheikh Nairo'i, kalau melihat filosofi zakat adalah Tadhirul mal mensucikan harta, maka kita pun yang miskin sering harta kita itu tidak suhu. Sudah suhu. Kita punya warisan dari orang tua, tapi kita bersaksi orang tua kita untuk mendapat warisan itu sengketa dengan padi kita, dengan bali kita. Yang bisa saja yang benar tuh pakai kita, tadi. Pak Orang tua kita ada sengketa, tapi mbah kita sengketa sama mbah lambung kita. Kan mbah rawan subhat kan? Ya udara. Dulu yang menakoni ada sok suci, bulet-bulet. Bisa bulet. singkiailah, sungulamalah. So, posung duniannya gak rawan subhat. Ini warisan yang Abah Abah dulu repirol limo lakukan untuk warisan paling agak, bergabah saya kiai di anirah kiai lainnya sebagai paling agak paling agak kok, halal, paling agak yang nyerempen ini <tik> <tik> anaknya kiai, bapak saya kiai, -kula kiai. Rijen, bapak saya kiai ingin bapak saya untuk warisan paling agak, merupakan bapak saya kiai tapi bapak karena orang waras, wong jujur yang mengetahui bapak saya kiai kita ke atas, bapak saya juga, dulunya patah itu untuk paling agak, tidak ada yang putus-putus cuma kanggo akeh mergo kiai dadi nak jinggu, jinggu pondo, maslahat pondok ya ora ono kisah ape nek nggo khadun nafsi yo kisah ape akeh anggo to akeh wis ora jiccul mergo mbahku ngerti aku kiai dibagi Dan nak nggo khadun nafsi yo haram nak dinggo pondok maslahat ya nake dibapak kaya aku mbah kaya aku lah sing ora ditutup-tutupi paham podo ae bener saya benar tapi yo bener imam sapi lah wong larat banget Mudik kayak nusanto. Tungguin nama-nama yang khas zakat kan, kau lara. melarang dua perno. Bangun, asal mau melarate pintar nanya nih. Kang aku tapi begitu sakit aku. Aku kelar zakat. zakatku Tak malah pera-pera bal-balan. <tuh> Tapi apapun itu, hak ngaji niki kita minimal ngilangi ujuk. Jangan karena kita miskin kemudian kita merasa tidak wajib. Bagaimanapun dalam harta kita saat kita miskin pun ada syubhat, ada bulan, apuram di haram, ada bulan. Uang modal rafia untuk duit sama. Jika <tuh> <tuh> nak sewengi lah nak lapangan uji puasai berbulan bulan. Coba. Tapi orang teriak-teriak ramu duduk seperti itu. Juga pernah seneng begitu kau berpikir. Seneng mana sih film jagaan? Iya seneng mana sih film? Oh, malah neon wong jalur, wong jalur itu haram. Tapi orang yang alim seneng ani jalur. Sitakoi, so. wong jalur itu kan haram. Bonek nak sanduri kebutuhan ini kan haram. Suatu saat orang wong alim, alama seneng ani jalur. Jalur itu suka. Tapi orang keroncong suka. Terus ditakoy, Jenan wong alim kok jalo. Wong iku nak ngekeki aku yo ganjaran ta ora. Iki kan ya. Wasilah yo, ya meki jenan jawab. Wong ngene nak ora tak jalon iku lali lho penting ngekeki. Kok pen. Kadang wong alim repot. Wong ibu iku nak ora tak jalu iki lali kewajibane. Nek ngene. Ya repot. tapi cocok terjauh. Iki mau cerita, pikiran nak ana pembandingan, jadi yo terus, yo terus berubah. Maklumnya, nana tradisi pesantren, dua alim iku nak wes biarmu kembali. Maknana itu sekian perbandingan apa? perbandingan apa? pemikiran. Jadi mau kembali, maknana itu dibanding banding-banding. Gimana nene nopo, bu nopo, dibanding. -banding.